Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utama utamanya beberapa sesuatu ma adalah Ma adalah sesuatu huwa wasilatun ilaiha. Ma adalah sesuatu huwa dia wasilatun lantaran ilaiha pada sa'adah al-abadiyah. Walaya tawassola, dan tidak nyampe ilayah pada saada alabadiah Illa bila ilmi kecuali dengan ilmu walamali dan amal. Memang benar semuanya itu telah dikehendak oleh Allah. Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Benar Memang benar Tapi bila Allah subhanahu wa ta'ala Pengen merubah seseorang Maka digerakkan orang itu Mempunyai ilmu Dan melakukan amal Serta ikhlas hmm? Pertama kali itu ilmu Rasulullah itu luar biasa gara-gara macam Ilmu ada khabaib yang nyampe luar biasa gara-gara Bajuban Gara-gara beliau Alim Ada orang ahwal atau beliau itu tidak seorang khabaib mulia gara-gara Bajuban Alim Kamu nggak usah mikir nanti bagaimana, nanti jadi apa, Nggak usah gitu. Yang penting kamu Alim Belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh totalitas Jangan nabal abal, -abal. Belajar, terus belajar, terus belajar Dan ilmu yang kita peroleh Amalkan hmm? Pengamalan ilmu yang paling dasar yaitu bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali Coba amalkan Bismillah dulu Setiap kamu melakukan apapun itu Di Bismillah Jaduk-jaduk jaduk ya, Cara menetralkan, menetralisir semua amal itu dengan bismillah. Yang jadikan semua manusia itu diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi langkahnya, diberkahi il, ilmunya, diberkahi amalnya, itu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya kita meletakkan keagungan Allah. Bismillah itu banyak istianah. Sesungguhnya kita minta tolong dengan keagungan Allah Ismi itu artinya Uluwun Lawaswun Bukan dengan menyebut nama Allah salah Tapi Sumuwun Uluwun, mananya Uluwun Bismillah dengan keagungan Allah Yang sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Rahman itu adalah kasih sayang Allah subhanahu taala kepada seorang hamba tidak pilih-pilih Kalau masalah lapar kemudian makan kenyang itu, Yang kenyang itu tidak cuma orang Islam saja non non muslim orang-orang kafir orang-orang yang biasanya biasanya nantang nantang kepada Allah bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya itu juga dikasih oleh Allah di saat mereka hidup ini mana daripada Roman kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat rohim kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat hanya kepada orang-orang yang bertaat kepadanya, hmm? memang Benar, Allah mempunyai kodok-kodar yang semaunya sendiri Allah. Memang benar. Tapi perlu digarisbawahi, Allah sudah mengatakan. Innal ladina amanu wa amilu salihati ula'ika suhabul jannah khalidun. Orang yang yakin kepada Allah dan beramal salih, dijanjiin nama Allah, dia akan masuk surga selama-lamanya. Hmm? Sedangkan mereka-mereka yang menentang kepada Allah, amalnya adalah amal yang jelek. Kehidupannya dilimputi dengan kejelekan. Pasalon langkai elek, curang, ngedum duit, curang. Setelah jadi pejabat, korupsi, setiap ada proyek dipotong sekian persen, berbagai anggaran-anggaran, curang KB, itu yang bantu pondok pesantren cipul-cipul nyunat, he? Eh? Eh? datangi resepsi, beli piala eh? Minta nota, lalu dilaporkan ke negara, lalu minta uang ke negara, eh? Anaknya shopping-shopping ke Eropa gitu, laporannya Anaknya sakit, dibawa ke Singapura, nanti pindah. Hmm? bangun rumahnya laporannya apa coba hmm? bantuan pondok pesantren hmm? nah untuk bilang hmm? Namanya Mukarrar. ini pondok pesantren al mukharoriyah rusak hmm? rusak kan hal hmm? tersebut itu faula ikhlas Khalidin kalau Allah sudah menjanjikan semacam itu, gak, gak mungkin dijadikan. Mungkin gak Allah akan memasukkan surga orang-orang yang maksiat, dan Allah memasukkan neraka orang-orang yang dituat mungkin-mungkin. Secara teori mungkin. mungkin. Tapi Allah mengatakan, inallahul la Allah itu tidak akan ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji, tentu orang-orang maksiat itu tenang aja, tentram hidupnya. Kebaikan, kenyataannya orang-orang yang di maksiat terkejut ya. Uang kamu baru sholat subuhmu telat, Hidup kamu kamu terkejut ya. Sampai lu, julat jaluk uang sama orang tua kamu itu lu itu saja hidup kamu terkejut gara gara itu Jebul-jebul itu ada cinta selain Allah. Katanya cintanya cuma kepada Allah. Jebul-jebul ada makhluknya Allah. Itu namanya, Kulwawawu akhad kamu itu enggak sah. Oleh kamu sholat mocha kulwawu akhad itu Allah. Kulwawawu akhad itu rasa. Lam yalit itu tidak beranak. Ma'amu beranak. Walam yulat tidak dianakkan. Bapakmu dilahirkan walam yakun lagu kefuan akad kamu mencintai uang uang kembarannya pirang-pirang satu sebu oleh pirang-pirang walai okay. walayyita wasallad dan tidak nyampe ilayah pada asaaja alabadiyah Illa bil ilmi kecuali dengan ilmu walam amali dan amal ilmunya diperbaiki kemudian amalnya yang dimaksud ilmu diperbaiki lalu beramal diantaranya adalah menyebar ilmu. Orang menyebar ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu. Hmm? Lalu kalau sudah punya ilmu, bu yo diamalkan. Enggak hmm? usah banyak-banyak lah. Di kitab-kitab itu pertama kali yang diterangkan oleh prosennya itu Tobahto Haru. Bu yo kamu itu jaga suci dulu. Hmm? Ustad saya khat. ya walaupun kamu khat itu tapi ojo kemproh gitu loh. Di mek khat perawan gini boleh kok yang beda dia kok taksi. Tapi nanti kalau sudah anaknya satu dua kelomproh dengerin itu, jangan kelomproh. Jika suci, saya itu setiap ketemu orang-orang soli itu jika suci. Hm, saya itu kalau nggak wudhu itu, itu bisa getar. Hm, kan saya memberikan sesuatu berdasarkan tubuhku. Lalu saya bertanya, kamu tak ingin tubuh saya? Iya. Tubuh. Kamu tadi nyentuh saya enggak? Enggak Ustaz Memang orangnya enggak ngerosok Kulino Kulino Orang <laughs> orang itu gak... ngapusi posisi Seperti orang yang ngapak ini Enggak lihat ngapak ini Teman-teman yang hujus ini ada Kaya Tapi namanya kayak gitu dia Dan tidak nyampe pada amal ini kecuali dengan ilmu. Orang itu tidak akan amalnya yang diterima oleh Allah kecuali amalnya harus di elmoni. Salam Rupiah, tidak menulis, tidak menulis, tidak Tintanya seorang sanyian, Tintanya seorang biayin, Di saat mereka menulis, Kelak di akhirat, Setiap tulisan itu ditimbang oleh Allah di akhirat, Bubuti seperti darahnya orang yang mati Sahih. Bam. Yeah. Yeah. Tapi Jojo keterlaluan. Buku ini dore-dore kabeh. Lo lapor dore-dore ke darah mati Sahid kenapa? Lah nangono emang sini langsung Solo sih sanae. Bikai amali dengan cara amal. Hmm? Jadi orang itu amalnya bisa diterima oleh Allah harus dielmoni setelah dielmoni kemudian mengamalkan ilmunya itu dengan aturan-aturan yang telah dicanangkan oleh Allah. Pujiangkir apa Ustaz. Loh kok peng pagi? Seket rokaan tuh istad Loh kok peng pagi? Ganyaranya gina ke Eh? <SILENCIO> Jolah tadi taruh, ya istad Loh kok suwe polo Telung jam lagi rampung Satu seroga atau istad Jangan gitulah Itu sama saja ada orang pergi ke Semarang Lu telung jam lagi nyampe Jubul-jubul itu kan pekalongan Itu <SILENCIO> gak jadi sabian. Paham? Enggak jadi ada orang lapar lapar ya satu piring tu lu nopo patang piring hi permangan ini lu terus lu kok daging lu kenapa muntah satu rukuh terima ini toh kira-kira macamnya kira-kira melanggar peraturan Allah Allah Peraturan ya ayunan dari dakwah madu puluhan robu disuruh makan disuruh minum tapi setelah makan dan minum jangan sampai melambung wala tuh seribu jangan melambung wala tuh seribu jangan berlebihan makan yang makan belum dulu. jangan berlebihan kalau makanya kita ini berbagai masalah jadi jangan berlebihan Makan, jadi kontak, harganya ini sampai lima belas juta, boleh enggak? Oh. Yeah. Ya boleh, cuman ini nggak cukup boleh ya beli sarung, harganya lima juta, lima ratus, boleh enggak? Ya boleh, ya nggak boleh itu terus beli sarung lima puluh, tinggu kafe, <laughs> <laughs> Senacar lima puluh itu tahu terima regane yang terima Eh, lima lima ngatos saya ustad, nah, sarungnya sarung roso, sarung yang dijual di pinggir-pinggir jalan, yang oprealan, oprealan, sepuluh ribu tiga. <tik> kalau <tik> dapat kiriman, aku sering beli baju-baju yang diopreal di pinggir jalan, kan murah, lima ya. belas ribu dapat tiga. Tak <tum> maka asli kebahagiaan. fi dunia di wal akhirati dan akhirat buat adalah al ilmu ilmu. Asli asal daripada kebahagiaan Orang itu bisa bahagia Yang bahagianya abadi Yang doiron wa batinan Vidunya hatar agarah Itu adalah dengan ilmu Ilmu apa? Ilmu agama nah, Ilmu umum itu pensiune Dulu sih, guru fisika di sebuah sekolah terfavorit di Indonesia Setelah umurnya 60 tahun Hendang, gilandung, karo katoanceka, karo mancing, di pinggir kali Coba Habib pulang fisika huh? Beda dengan ilmu agama Ilmu agama ini akan bisa diamalkan awet lahir Ada cabang baji lahir diandani ilmu agama hmm? nyampe wafat diandani lagi ilmu agama hmm? Di waktu dewasa Punya ilmu agama, masya Allah, nih. yang bisa mengangkat-pangkat derajat seseorang itu ilmu agama. Hmm? Ada seorang bupati, calon, karena punya ijazah nyampe apa, nyampe sarjana, semisal, mereka yang mulia itu hanya lima tahun. Itu saja mulianya kalau pakaian dinas, di kantor, lalu dikawal sama patwal. Nanti kalau sudah di rumah, katakan cekak gitu, iurauna muliage. Ya biasa, datengi undangan tahlilan ning tanggone ya biasa. orang ana sing awal mobil patwal ya. Beda dengan seorang ulama. Ya. Ulama gitu, mulyando, hirun babatiran. Saya ini ngomong gini to sanjani. Heh. Ijo, ijo, ijo apa? Ijo tamu atabune akeh di salam tempel ijo laku <tua> iso kelaparan nggak <wee. Kera> <tua> percaya bisa itu kalau nggak ngalem nggak bisa kan? kalau nggak ngalem nggak bisa itu, paling <tua> kalau tidak digendaki oleh allah nggak bisa Enggak bisa. Fahuwa. Idan afdulul a'mal. Fahuwa maka dengan ilmu. Fahuwa maka ilmu. Idan. Abdulul amal, fahuah maka ilmu. Idan Abdulul amal. Idan jika demikian, Abdulul amali lebih utama utamanya beberapa amal. Orang itu kalau melakukan amal kemudian amalnya diilmuni maka amalnya menjadi amal yang paling mulia sama-sama hmm? sedekah. Mereka juga sedekah, sini juga sedekah. Yang satu sedekah diilmoni, yang satu sedekah gak diilmoni beda. Yang tidak diilmoni foto selfie, kadang-kadang di syuting, diupload di media sosial, dibujur dalam rangka konten. Keuntungannya ya cuman konten itu doang. Coba yang diilmoni. Ya. Eh? Tidak perlu konten-kontenan. Wong sudah terlalu banyak dia sedekah. Dan mereka sedekahkan untuk menghentikan konten Nanti hasilnya beda, kan? Hasilnya beda, kalau nggak punya bentuk Sesuatu itu kalau diikhlaskan Maka akan mengeluarkan keramat Percaya tidak? Ya. Akan mengeluarkan keramat Al istiqomatu khairun min alfi Jadi amal itu yang diikhlaskan itu akan mengeluarkan kerama. Ada susu ke sini ini ini bagian keramatnya ilmu ini. Kalau saya enggak ngalem enggak nggak ngarau dong ini. Carikan guru SMP Sanawi Aliyah, eh, sih mulang mau dimatiin mau santri ini gue no susu. Wong santri ini orang berengkolang gunakan sepatu pecuh mel. Eh kemarin ada demo ada demo mahasiswa, gara-gara apa coba? liburnya kecepatan Yang libur dua minggu dong ngenyang. Padahal mulu barokono libur-libur les ora ono sing demo. Ya ada, misalnya ngaji ora ukuran lo oh, Jumat lah ngaji. Eh? Jam segini ngaji ora ono sing demo. Nggih ada. malah santri yo seneng. jadi aku momet santri-santri santri jauh mangga dengaki pakai teh, <hesitation> ngaji. Toh ragunan ngaji yang ngawur. Saya ngaji ngawur, ngokok sembuk nggule makna. Sangkut segel keliru, Yogyakarta fake. Anak keliru, berarti orang wong, warna ngerti daripada aku, biar dibetulkan Orang itu kalau dijaga sama Allah, keliru, itu lebih baik daripada hidup Keliru itu kadang-kadang lebih apa daripada benar Ngirimi anaknya dileleh keliru Wong. Anaknya kan namanya Muhammad Dikirimkan namanya juga Muhammad, keliru Wong. Untuk kita bisa ngerti nak keliru tuh apa-apa itu ya seneng Gak apa-apa biar, gak usah diminta gitu. Dan bagaimana tidak? Dan benar-benar diketahui. Keutamaan sesuatu. Eindon juga. Bisa rofi samrotihi. Dengan mulianya. Bisa rofi samrotihi. Dengan mulianya. Buahnya syai. Hmm? Ada pohon. Pohon. Buahnya itu manfaat dan tidak buahnya itu lazat atau tidak. Tergantung prosesnya. Kalau proses perawatnya bagus ya. Hasilnya buah juga bagus. Begitu juga dengan amal. Amal itu kalau diilmoni dengan baik. Hah? Ditarbiakan dengan baik. Masya Allah. Hah? Menjadi sebuah hasil amal yang luar biasa. Amal itu yang terpenting itu tuh Kamu melakukan amal itu yang terpenting itu tuh Sangat-sangat penting Jangan pernah mensekutukan Allah Paham? Jangan Mensekutukan Allah Banyak orang beramal jubu -jubu Amalnya tidak diterima oleh Allah Kenapa seperti itu? Dia menyekutukan Kenapa dia menyekutukan? Merasa dia bisa amal Lalu Bentuk-bentuk seperti itu namanya sombong Kemudian amalnya nggak diterima Hmm? Dia tidak sombong. Memang benar-benar ikhlas karena Allah. Tapi dia merasa bisa melakukan ikhlas. Eh, ngonoiku termasuk sirik Luh, aku ki nak ikhlas krono Allah krono pahala gerak krono ini. Ikhlasnya merasa dia bisa ikhlas. Kemudian dia sinis melihat orang lain. Seakan-akan orang lain itu merasa eh, oh apa-apa nih Nah, oh untuk pindah. Rasulullah saja sholat sampai direwangi, kakinya membengkak. Hmm? Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan yang semacam ini? Hmm? Apa kata Rasulullah? La'an akuna dan syakuro. Waih Fatimah, saya ini pengen menjadi seorang hamba yang banyak syukur kepada Allah Atas karunia yang diberikan aku Seumamanya semuanya ini tidak fadul dan rahmatnya Allah Tentu aku ini termasuk orang yang celaka Sohabet tanya dia ya Rasulullah Apakah engkau juga seperti itu? Iya gitu. Iya saya juga gitu kan tidak aman daripada penipuan Amal mataun guru hidup di dunia ini adalah guru tipu-tipuan sing ganteng ya bi ketipu dengan kegantengannya yang cantik ya bi ketipu sama kecantikannya sing alim ketipu dengan alimnya sing amal akan ketipu dengan amalnya alimnya seperti itu sing soleh ya bi ketipu karena soliye sungguh beruntung mereka-mereka yang mengosongkan hati, memenuhi Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sehingga orang itu kalau di dalam kalbunya enggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, sehingga tidak bangga di saat disanjung dan tidak berkecil hati di saat dihina. Paham? Bagaimana keadaan Anda di saat ada orang menanjungmu dan menghinamu? Gerak enggak hatimu lah. Heh, perlu dilatih lagi, ya Bukan saya katakan kamu orang jelek, enggak, perlu dilatih lagi. Kita orang ini masih gerem, elak ini masih Nabiullah Yusuf itu loh. di penjara berapa tahun coba? Tujuh tahun, ya enggak? Atas tujuan apa coba? Memperkosa Sayyidatina Jali, coba hmm? siapa saja Tina Jali ho? ibu angkatnya siapa yang memenjarakan ayah angkatnya coba siapa Nabiullah Yusuf anak angkat coba dia seorang lelaki yang sholih bahkan seorang nabi dan Rasul jelas jelas sing salah saya Tina Jali benar itu Nabiullah Yusuf apa yang terjadi coba setiap <Sat Sat> di depan Pak Aziz, Mas, mas saya punya dipas perkosa saya Yusuf gitu hmm? Uh, wajahnya Pate Aziz marah besar, hmm? Sangking marahi hampir saja. Hmm? Ada ajudannya, penasihatnya Pak Aziz mengatakan wahir aja baik raja diperhatikan. Seumpamanya ini adalah kelakuannya Yusuf. Tentu yang robek bagian ini. Lihat raja. Bukankah baju yang robek dari arah belakang? Berarti yang pengin melakukan zina itu bukan Yusuf, tapi istri panjenengan. Masa so ada wong merkosak kok supaya suwek mburi. Wong kan tidak! Tidak! Kan aja iki wedi dik. Ide malah dirangkul. <laughs> Bayak. Oh. <laughs> eh. Lah sikropek belakang kok. Pate ajis to, matok-matok. Iya juga ya. Hmm? Iya iki putuku sing eh? tapi berhubung seorang lelaki, jantannya bagaimana? Hibatnya bagaimana? Kalau sudah terkena virus perempuan eh, yang kuat jadi lemes yang lemes jadi kuat percaya enggak saya oh, no, <tuh> lanang kok dicepap roti karo bojone iku barange iso mengeret lho. tapi nek no, lanang kok disayang-sayang bojone barange iso enggak dicegrek gitu percaya enggak jadi matine wong lanang ini mati uripe wong lanang itu digenggamannya kaum perempuan paham <tuh> mati dan hidupnya kaum lelaki di genggamannya.